Sistem EFI atau Electronic Fuel System, dasar penggunaan sistem EFI secara elektronik, di mana sistem injektor yang dikendalikan untuk menyemprotkan bahan bakar. Ada dua sistem dasar throttle body injection, disebut juga single point injection dan multipoint injection, throttle body injeksi menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara dan melewati intake manifold. Injeksi multititik memiliki injektor untuk setiap silinder yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke intake papan katup. Seluruh sistem memiliki bahan bakar tangki untuk stok bahan bakar. Pompa bahan bakar mengedarkan bahan bakar dan memberikan tekanan. Filter bahan bakar digunakan untuk membersihkan bahan bakar dan melindungi injektor dari kotoran. Lalu bahan bakar rel atau pipa untuk memasok bahan bakar dengan menggunakan injektor lalu injektor yang menyemprot ke intake, port katup diatur tekanannya, dan mengontrol tekanan dalam sistem. Throttle body, dengan katup throttle untuk mengontrol aliran udara ke mesin, di saluran pembersih udara dan, di aliran udara, metran untuk menyediakan udara yang terukur, dan bersih. Ruang pleno, atau ruang lonjakan untuk meredam aliran, ada juga unit kontrol elektronik, di mana komputer yang menerima data dari sensor di sekitar, lalu mesin yang akan memproses data ini dan menggunakannya, dan hasilnya untuk mengoperasikan injektor mesin tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat semua.